Saya dari Komunitas Kopasitor Komunitas Uang Banyu Masa Priyan, percaya Kalau anggota di sini nih, Jadi kami bebas ya karena di sini Kami tidak mengikat dalam hal ini Sebenarnya penggalang dana awal itu mau dari Hong Kong Dari TKI mas Kebetulan saya jadi TKI, di sana ini saya ikut support seperti ini bikin kopah siber di sana nah, dari penggalangan dana mereka lah awal mula gerakan kami jadi kami Mas Tati dalam keadaan uh, Mas Tati sudah tergeletak karena waktu itu saya saya Mas Tati berumur ya, ya, sekitar 28 atau 29 tahun nah, tergeletak dan Ya, Wah tentu masih perlu banyak. Tapi masih kesulitan banyak dari kesulitan-kesulitan itu dari program kami pun akhirnya nyambung. Makanya sampai hari ini kami masih sering ini Kami dapat informasi tentang kursi adaptif. Nah di situ lebih kompleks lagi tentang disabilitasnya karena itu juga samping kayak mas Nati ini para pelegi yang benar-benar sudah dua kakinya tidak berfungsi ada anak-anak serban pasi yang mungkin lebih kompleks dan lebih kalau saya bilang ke teman-teman gini pertama saya ketemu teman-teman Tuna Daksa yang tidak punya kaki, tidak punya kaki itu saya nangis tapi setelah saya ketemu anak-anak serban pasi saya sudah tidak nangis tapi hati saya sudah keluar darah karena saya lihat dia punya kekurangan yang sudah ya hanya keajaiban aja yang bisa menyembuhkan Kalau secara akal akal manusia itu kemungkinan sembuhnya tidak sekali, susah dan itu terpacu semakin kami apa ya cari bantuan bagaimana caranya memberikan apa yang bisa kami berikan. jadi kalau dibilang berapa banyak saya yang yang yang sudah kami realisasikan untuk kursi roda adaptif sudah 24 mas pendataan yang kedua kami 39 nah, kalau bicara berapa banyak banyak mas, ini fenomenal bola salju mas yang tadi, tadinya kami kira satu ternyata ada satunya lagi, ternyata ada satunya dan kayaknya <tuk tangan> belum selesai, masih banyak sekali karena itu, apalagi yang di pelosok sudah dijangkau susah yang di kota aja, banyak yang tidak terdata. apalagi yang pelosok sana bahkan, saya kalau suruh ke sana lagi, saya butuh orang untuk apa, penunjuk arahnya gitu <tuk tangan> jadi kalau bilang berapa banyak yang baru terdata saya bisa katakan awal yang sudah terrealisasi 24 yang pendataan kedua 39 itu pun kami batasi mas karena setelah 39 ini apakah bisa terrealisasi nanti? untuk bantuan khusus dadah terusnya. makanya kami batasi dulu 39 yang kedua nah kalau jumlahnya waduh kayaknya ini saya bilang fenomena bola salju mas Kecil gulung semakin besar semakin besar kayaknya. Waduh. Nah, <laughs> Berapa jumlahnya banyak sekali. Nah, mau kasus untuk anak-anak. Anak-anak ini kan sudah kalau besar berpalsit itu sendiri, mereka fungsi otak, fungsi badan itu tidak normal. Nah, karena tergantung pada orang tua sementara pengetahuan orang tua itu terbatas, apalagi untuk yang di desa-desa di pelosok-pelosok banyak yang malah diumpetin sehingga seharusnya orang tua itu mendapatkan pengetahuan bahwa anaknya ini harusnya seperti ini loh anaknya harusnya diperlukan seperti itu harusnya pengobatan seperti ini malah diumpetin jadi mereka semakin tidak tahu jadi itu malah semakin memperburuk keadaan mereka langkah awal kami yaitu kami yang mendatangi apa sekitar, apa yang ngasih yang pasukan ke, ke orang tua bahwa anak-anak tersebut tidak perlu diumpetin karena itu juga manusia semakin diumpetin orang akan merasa aneh melihat anak itu pada saat keluar jadi pada saat ini disosialisasikan anak ini keluar mata masyarakat sudah terbiasa oh ini ternyata juga manusia bukan maksudnya aneh bukan yang tidak boleh dilecehkan hanya, awalnya kami hanya seperti itu orang tua kasih masukan supaya anaknya diperkenalkan kepada masyarakat harus memberikan dorongan moral terus mungkin menyambungkan kepada yang lebih mengetahui gitu, kayak pihak-pihak rumah sakit kalau kayak serbal palsy sendiri kan ada uh, sebenarnya dia harus ada pengobatan rutin fisioterapi karena pada saat tidak di fisioterapi mereka akan mengalami spastik mas. Semakin kaku. Nah, untuk kalau Mas Nardi ini kan bisa bergerak dan tidak plastik. Tapi dia kalau berbareng terus itu juga bisa dipegi terus kalau nggak beriring karena mungkin. Nah, pengetahuan seperti itu yang perlu mereka ketahui. Nah sementara pada saat itu diumpetin ya mereka nggak akan tahu apa apa. Semakin rumit masalahnya umumnya semakin pendek. Orang nggak pernah keluar juga stres apalagi mereka yang sudah punya kekurangan nggak pernah diajak keluar begitu diajak keluar sekali-kali dilecehkan sama tetangganya dilecehkan sama orang-orang lain dan anggap kan banget mas.